tetes ya, sangat. Selama ini adat kita buruk, nak nyongko, anteng wakai juga anteng. fil khairat ketika kebaikan pun respon kita anu, Anteng tidak boleh dalam kebaikan harus musaroh. Ah, Ada harus apa? Musaroh, ah, awas, musaro aku ah, ke susu. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musaroh. Ah ilal khairat kalau melakukan kebaikan ke susu, dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas. Malas wa wahida, kamu. Ilas sholat di kau Sehingga kata Fathul Muin, kalau kamu sholat, udah onok kesusun ini, onok nasate, guling kamu biar tidak berkategori nak, karena orang munafik kalau wajibal kau ila ilas sholat di kau Kalau sedang mau sholat malas-malas.